Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Firman Sa Channel Channel yang membahas soal seleksi P3K Guru Tahap 2 Tahun 2021 Pada hari ini saya akan membahas Kompetensi Teknis Profesional Guru IPS Atau Guru Geografi SMA Madrasah Alia Part 1, jangan lupa Subscribe, like, dan komen Agar saya lebih semangat lagi Menyajikan dalam video untuk Pembahasan soal P3K Baik langsung saja Kita mulai dari soal yang pertama Yaitu Pernyataan berikut yang menunjukkan Kajian geografi yang mengandung Prinsip deskripsi Adalah A. Jakarta sebagai Ibu kota negara syarat dengan masalah lingkungan Seperti pencemaran lingkungan Sampah dan permasalahan lain Yang penyebabnya juga beragam B. Bakau mempunyai fungsi ekologi yang tersebar di sepanjang pantai yang mempunyai karakteristik tertentu seperti Kalimantan dan Sumatera. C. Salah satu dampak letak geografis Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. D. Wilayah Indonesia dilalui oleh lempeng Pasifik, Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang senantiasa bergerak dinamis. Hal tersebut menyebabkan terjadinya gempa dan erupsi gunung berapi. E. Bali menjadi tujuan wisata favorit karena mempunyai kekayaan budaya dan keindahan alam yang penuh pesona. Menurut teman-teman pejuang P3K, kira-kira jawaban yang tepat adalah... Ya, jawaban yang tepat adalah A. Kenapa A? Karena yang perlu digarisbawain adalah... Prinsip deskripsi Teman-teman uh, pejuang P3K tentunya sudah tahu Apa itu prinsip deskripsi Prinsip deskripsi itu adalah Prinsip geografi yang berusaha Untuk memaparkan atau menjelaskan Tentang fenomena yang terjadi Di muka bumi Kayaknya jawabannya Jakarta sebagai ibu kota negara syarat dengan masalah lingkungan Seperti pencemaran lingkungan Sampah dan permasalahan lain Yang menyebabkan juga beragam. Sementara yang B bukan merupakan prinsip deskripsi, tetapi prinsip persebaran atau tersebar. Di mana kata kuncinya adalah ada kata yang menjelaskan bahwa yang tersebar. Kata yang tersebar mewakili dari prinsip tersebar atau penyebaran. Kemudian yang E. Mempunyai kekayaan indah yang penuh pesona, Bali menjadi tujuan wisata favorit karena kata karena adalah kata penghubung yang menyebab menjelaskan bahwa dalam hal ini terdapat interelasi. Jadi ini prinsip interelasi untuk yang e jawaban yang tepat adalah a. Selanjutnya nomor 2 Pernyataan berikut yang menunjukkan kajian Geosfer dengan pendekatan ekologi adalah A. Pemanasan global terjadi akibat masifnya industrialisasi, pembakaran hutan, dan polusi dari kendaraan bermotor sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara. Tanah yang terletak di pinggir jalan raya mempunyai harga lebih mahal dibandingkan yang di pedalaman C. Rumah yang dibangun di pegunungan Relatif berbeda dengan yang berada di pesisir Karena lingkungan yang berbeda D. Permasalahan yang dihadapi oleh penduduk kota Sangat kompleks Karena tuntutan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari Dan menghadapi tantangan lingkungan E. Sebagai negara bencana Pendidikan mitigasi bencana Perlu diberikan kepada peserta didik Sejak SD Jawaban yang tepat adalah Ya, A dan nah, tentunya teman-teman Sudah tahu Bahwa pendekatan ekologi adalah pendekatan yang berusaha Untuk menyatukan uh, Lingkungan Tentunya lingkungan ini akan Ada hubungannya dengan kegiatan manusia. Jadi yang paling tepat adalah a. Pemanasan global terjadi akibat masifnya industri, industri pelakunya manusia, pembakaran hutan, pelaku manusia yang berpengaruh terhadap ekologi atau hutan itu sendiri. Kemudian polusi dari kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara termasuk ke dalam ekologi atau lingkungan. Baik nomor tiga, alam memberikan Pilihan-pilihan yang dapat dimanfaatkan manusia Untuk mempertahankan hidupnya Masyarakat yang tinggal di pegunungan Berbeda aktivitasnya Dengan masyarakat yang tinggal di pesisir Begitu juga dengan bentuk rumahnya Dengan geografi kajian tersebut Menggunakan konsep A. Diferensiasi area B. Integrasi C. Aglomerasi D. Interdependensi E, korelasi Teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 3 ini adalah Iya, A Kenapa A? Teman-teman pejuang P3K tentunya sudah tahu Bahwa konsep geografi ada 10 Yang pertama adalah konsep lokasi Konsep lokasi adalah konsep yang menjelaskan Atau mempelajari tentang kedudukan objek di muka bumi Tentunya di sini tidak ditanyakan kepada objek di muka bumi. Oke, yang kedua konsep jarak. Konsep jarak membahas tentang jauh dekatnya jarak wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kemudian konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan itu berhubungan dengan transportasi atau cara menjangkau suatu wilayah. Kemudian yang keempat konsep morfologi. Bentuk muka bumi artinya ya, yang berpengaruh terhadap kehidupan. Kemudian, konsep aglomerasi. Aglomerasi ini artinya kecenderungan untuk mengelompok. Kemudian, konsep nilai kegunaan. Setiap wilayah punya karakteristik atau nilai guna masing-masing. Kemudian, konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi adalah hubungan timbal balik. Kemudian, konsep diferensiasi area. Yang menyatakan bahwa wilayah yang satu berbeda dengan wilayah yang lain. Dan memiliki kekhasan yang tertentu. Dan yang ke 10 adalah konsep keterkaitan keruangan. Artinya, wilayah yang satu atau ruang yang satu terkait dengan ruang. Dengan ruang yang lain Maka dari sini Masyarakat yang tinggal di pegunungan berbeda aktivitasnya Kata berbeda Bahwa ini memiliki karakteristik atau cirinya tersendiri Maka jawabannya yang tepat adalah Diferensiasi area Selanjutnya nomor 4 Hubungan kota-desa berlangsung karena masing-masing punya potensi yang saling melengkapi. Interaksi desa-kota memberi dampak positif dan negatif bagi desa. Berikut ini dampak negatif bagi desa adalah. Teman-teman, nah, dampak negatif bagi desa. Jadi, kita kata kuncinya adalah bagi desa. Dampak negatif yang terjadi di desa Maka kita pilih dulu Kira-kira dari ABCDE Mana yang benar nantinya Apakah A, adanya lembaga pendidikan Di pedesaan dapat memberikan Sumbangan yang berarti Dalam meningkatkan peran penduduk Dalam proses pembangunan Saya rasa itu tidak cocok Karena di sini dampak negatif Yang B Melalui perkembangan sarana Dan prasarana transportasi Yang menghubungkan kota dan desa Wilayah pedesaan semakin terbuka dengan tetap selektif dalam menerima pola hidup kota. Oke, okay. yang kecil, wilayah pedesaan akan menjadi lahan yang menarik bagi orang kota sehingga tidak sedikit orang-orang membelinya untuk berbagai keperluan, misalnya untuk tempat peristirahatan, tempat rekreasi, dan lokasi industri. D melalui penggunaan teknologi tepat guna. Ke wilayah pedesaan diharapkan dapat meningkatkan aneka produksi dan pendapatan masyarakat E. Masuknya para ahli ke daerah pedesaan akan bermanfaat bagi penduduk pedesaan Terutama dalam menciptakan berbagai peluang yang berorientasi ekonomi Teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat adalah... Ya, betul sekali C. Kenapa C? Karena bisa kita lihat di sini, wilayah pedesaan akan menjadi lahan yang menarik bagi orang kota. Sehingga tidak sedikit orang akan membelinya untuk berbagai keperluan. Hal ini bagi desa akan menyebabkan berkurangnya lahan terbuka, yang pertama. Yang kedua akan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Sehingga jawaban yang cocok adalah C. Oke, selanjutnya nomor lima. Salah satu upaya menggerakkan perekonomian nasional adalah membangun industri. Dari beberapa industri di bawah ini, yang lokasinya memerlukan kedekatan dengan tenaga kerja yang berasal dari luar desa adalah Apakah A. Industri padat modal atau KB Industri padat karya atau KC, industri padat teknologi, atau KD, industri padat investasi, atau KE, industri padat bahan baku. Teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat apa? Iya, jawaban yang tepat adalah E, industri padat bahan baku. Selanjutnya, nomor 6. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan interaksi-interaksi desa-kota yang berdampak positif bagi keduanya adalah A. Desa mengirimkan tenaga kerja non-terampil untuk bekerja di sektor informal B. Pasokan bahan baku dari desa untuk diolah menjadi produk jadi di kota C. Di desa sudah banyak minimarket yang modalnya berasal dari kota D. Teknologi tepat guna digunakan oleh masyarakat desa sehingga meningkatkan hasil pertanian. E. Tempat-tempat hiburan sudah banyak ditemukan di desa sehingga tidak harus menuju ke kota. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini menurut teman-teman pejuang P3K Guru Geografi adalah... Iya. E yang tepat. Kenapa E? Karena ini berdampak pada keduanya. Akibat yang ditimbulkan oleh interaksi desa dan kota. Di desa sudah dapat kita ketahui sekarang sudah banyak tempat-tempat hiburan. Seperti tempat tong nongkrong, kafe kapi Yang menyebabkan orang-orang desa tidak harus pergi ke kota untuk mencari hiburan tersebut. Jadi, yang tepat adalah E. Nomor 7. Teman-teman uh, pejuang P3K, kalau bertemu dengan soal yang seperti ini, maka teman-teman tidak disarankan untuk membaca uh, teks soal, tetapi langsung kepada pertanyaan. Misal, berdasarkan pernyataan tersebut, indikator berkembangnya yang digunakan untuk menentukan perkembangan desa adalah? Nah, jadi kita harus mencari indikator berkembang yang digunakan untuk menentukan perkembangan desa. Baru kita lihat. Satu sampai tujuh ini. Oke, kita lihat dulu nomor satu. Kira-kira jawaban yang tepat mana? Apakah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 3, 4, 5, 6. C. 2, 3, 5, 6, 7. D. 2, 3, 4, 5, 6. E. 3, 4, 5, 6, 7. Menurut teman-teman sekalian, kira-kira yang cocok untuk pertanyaan seperti ini jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang benar adalah C Kenapa C? C itu dua, mata pencarian Kalau desa melalui mata pencarian ini, maksud kami Kita bisa tahu bahwa desa itu sudah berkembang atau belum uh, Misal, desa baru desa swadaya Itu desa swadaya dapat kita ketahui bahwa mata pencariannya adalah sebagai petani uh, Kemudian, nomor dua, tiga Produksi desa, apabila desa sudah memiliki produksi industri, misalnya uh, UMKM-nya jalan, pengolahan hasil pertanian, tidak dijual dengan mentah, maka dapat kita ketahui desa itu sudah berkembang atau belum. Kemudian yang ketiga, yaitu lima, adat istiadat. Adat istiadat juga dapat kita ketahui, kalau adat istiadat masih mengikat, berarti akan ada perubahan, adat istiadat yang mulai longgar, tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan desa, dan kota tentunya atau wilayah ya. Uh, yang selanjutnya nomor enam lembaga, lembaga di sini meliputi lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan. Di sini dapat kita lihat desa semakin hari semakin berkembang apabila lembaga-lembaga uh, yang ada di desa semakin berkembang dan dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang ketujuh pendidikan. Melalui pendidikan kita dapat mengetahui desa itu sudah maju atau belum, karena melalui lembaga pendidikan kita tahu seberapa banyak orang yang tamat atau lulus SD, SMP, SMA, dan Sarjana. Baik nomor 8, desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional dengan karakteristik 1. Kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. 2. Penduduknya padat. 3. Tidak terikat dengan adat istiadat. 4. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. 5. Partisipasi masyarakat sudah lebih efektif. Desa dengan ciri tersebut termasuk dalam kategori desa A. Desa swakelola. B. Desa swadaya. C. Desa swasembada. D. Desa swakarya. E. Desa Suakarsa. Kira-kira menurut teman-teman jawaban yang tepat adalah iya. Jawaban yang tepat adalah e. e. Desa C ini desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan posisinya sesuai kegiatan pembangunan atau regional. Ya. Selanjutnya nomor 9. Rencana tata ruang wilayah RT RW telah dimiliki oleh kota dan kabupaten, akan tetapi inventasinya kurang berjalan baik. Banyak kasus pembangunan dilaksanakan pada wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya hambatan penataan ruang berupa. A. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. B. Kuatnya koordinasi antar lembaga pemerintahan. C. Lambatnya penyusunan rencana tata ruang kota. D. Kurangnya dana untuk membangun infrastruktur kota. E. Terbatasnya lahan untuk pembangunan ruang publik. Menurut teman-teman, pejuang P3K Guru SMA Geografi, jawaban yang tepat adalah... Baik, jawaban yang tepat adalah A. Jadi... Hambatan yang timbul dalam penataan ruang Dikarenakan lemahnya pengendalian Pemanfaatan ruang itu sendiri Tu, ya Nomor 10 Besar pertumbuhan yang termasuk Wilayah pembangunan 4 Antara lain A. Maluku dan Papua B. Jawa Timur dan Bali C. Aceh dan Sumatera Utara D. NTT dan NTB E. Jawa Barat dan Jawa Tengah Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah Ya, jawaban yang tepat adalah E. Jawa Barat dan Jawa Tengah e, Maluku dan Papua Itu tidak masuk ke dalam wilayah 4 maupun tiga, ya Kemudian Aceh dan Sumatera Utara itu tidak juga masuk. NTT dan NTB juga tidak masuk ke wilayah 4. Jawaban yang tepat adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Karena perlu diketahui, wilayah pembangunan 4 ini meliputi wilayah Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, yang pusatnya di Jakarta. Oke, selanjutnya. Nomor 11, laporan dari United National Development Program atau UNDV, Indeks Pembangunan Manusia atau IVM, Indonesia tahun 2015 sebesar 0,689. Berdasarkan data tersebut, bagaimana posisi SDN Indonesia dan apa implikasinya? A. IVM Indonesia berada dalam kategori sangat tinggi. B. IPM Indonesia berada dalam kategori tinggi. C. IPM Indonesia berada dalam kategori sedang. D. IPM Indonesia berada dalam kategori rendah. E. IPM Indonesia berada dalam kategori yang sangat rendah. Menurut teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat adalah... Ya, betul sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah C. IPM Indonesia berada dalam kategori sedang. Teman-teman uh, perlu mengingat bahwa IPM ini atau indeks pembangunan manusia untuk kategori sangat tinggi itu berkisar antara 0,8 sampai dengan 1. Sementara uh, indeks pembangunan manusia pada kategori sedang itu berada pada 0,5 sampai 0,79. Kemudian kalau IPM rendah. Itu berada pada kurang dari 0,499. Jadi IPM itu yang salah. Kita cari dulu bahwa IPM Indonesia sangat tinggi. Jadi tidak ada sangat tinggi dan tidak ada sangat rendah. Yang ada itu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Oke, soal terakhir pada part ini. Yaitu soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan tersebut, ciri-ciri negara maju adalah 1. Pendapatan perkapita tinggi 2. partisipasi politik masyarakat tinggi 3. Angka pertumbuhan penduduk rendah 4. Usia harapan hidup tinggi bisa mencapai 80 tahun 5. Sumber daya manusia unggul 6. Hasil pertanian tinggi. 7. Sarana transportasi dan komunikasi maju. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat yang mana? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? iya betul sekali. Teman-teman uh, tentunya sudah tahu. Bahwa ciri negara maju, kita sudah tahu, yang bagus-bagus intinya itu punya negara maju, yang kurang baik intinya punya negara berkembang. Kita lihat nomor satu dulu, pendapatan per kapita tinggi. Berarti negara maju, negara berkembangnya rendah. Yang ada angka satunya benar, tiga. Kemudian, angka pertumbuhan penduduk rendah, betul. Kalau negara berkembang, itu angka pertumbuhan penduduknya tinggi. Empat, usia harapan hidup tinggi. Betul. Uh, untuk negara berkembang, rata-rata umur 60 adalah harapan hidupnya. Kemudian, lima, sumber daya manusia unggul. Jadi, sumber daya manusia unggul dalam artian menguasai teknologi dengan baik. Kemudian, yang ketujuh, sarana transportasi dan komunikasi maju. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Satu, tiga, empat, lima, dan 7. Baik teman-teman, cukup di sini pembahasan uh, profesional guru geografi par 1. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Channel Youtube kami, Firmansa. Semoga bermanfaat. Dan saya doakan Bapak Ibu sehat dan lulus P3K pada tahun ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.